Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillah walhamdulillah ala rasulillah la hawla quwata illa billah Saudaraku, kaum muslimin dan masyarakat Indonesia dimanapun anda berada saat ini kita dihadapkan dengan pemilihan presiden dimana kurang lebih 60 hari lagi kita akan mendatangi TPS dan memilihnya siapa yang akan kita pilih? pilihannya ada dua kalau boleh al-fakir analogikan Sebagaimana kita ada di dalam dealer Mau ambil sepeda motor Mau beli sepeda motor Mau pilih sepeda motor Kita mau pilih yang bekas Yang sudah menjadi sampel Dan sudah kelihatan cacatnya Atau yang masih baru Yang masih gres, Tentu kita kalau punya akal sehat Kita akan memilih yang masih baru Yang sampel sudah banyak cacatnya Sudah kelihatan kekurangannya Tentu tidak akan kita pilih Misalkan di dalam kekurangan dan cacat itu Ada penista agama berkumpul di sana Kaum munafikin ada berkumpul di sana Yang menistakan Al-Quran ada di dalamnya Kemudian yang menghina syariat Islam Dan bahkan ingin menghapus syariat perda Islam di dalam Indonesia ini Ada di dalamnya Yang mengkriminalisasi bahkan memfitnah ulama itu ada di dalamnya yang tidak beradab sama sekali terhadap ulama' bagaimana ulama' datang bertamu dan disambut dengan tembakan gas air mata juga ada di dalamnya bagaimana di dalamnya juga terdapat yang mengatakan bahwasanya konde itu lebih bagus daripada hijab juga ada di dalamnya bagaimana di dalamnya juga terdapat para penista agama yang mengatakan bahwa Al-Quran itu bukan kitab suci dan Nabi Muhammad bukan manusia suci Itu juga ada di dalamnya Kelihatan sekali Dan yang mencekik rakyat Yang menaikkan harga-harga Harga pokok listrik BBM Daging dan Kebutuhan pokok lainnya juga Itu ada di dalamnya Sampai saat ini Sampai detik ini Para penista agama Yang dilaporkan oleh puluhan Bahkan ratusan umat Islam Tidak tersentuh oleh hukum di mana itu sudah jelas dan nyata zalim Tidak membela terhadap syariat Islam Apa yang harus kita pilih Apa yang masih kita pertimbangkan Maka dari itu Di dalam sejarah yang sudah berjalan Dulu pernah kita mendengar Kata Pak JK Bahwa jika salah memilih orang ini yang bekas ini Maka hancur Indonesia Melihat kata-kata hancur Di dalam sebuah hadis Kehancuran umat itu diantaranya adalah Umatnya tidak patuh terhadap Nabi Dan umatnya juga terlalu banyak beralibi ter terhadap Nabi Likhtilafihim ala ihim. Kurang lebihnya seperti itu Maka kembali kepada soal pemilihan presiden yang mana nomor satu atau nomor dua terserah anda mau pilih yang mana. Yang pasti kita mengacu kepada kaedah fik yang berbunyi al aslu fil asya halal hatta yadul ladzalil ala tahrimi. Semuanya boleh. Silakan anda pilih yang satu atau nomor dua boleh. Sampai ada dalil, sampai ada korenah, sampai ada yang menunjukkan bahawa itu haram dan berbahaya jika dipilih. Itu adalah kaidah yang tidak bisa kita bantah kenyataannya Dan yang terakhir Untuk lebih amannya Kalau kita tidak bisa menganalisa dan menelaah lebih jauh Tinggal kita ikuti hasil daripada ijtima ulama Kemana arahnya, kemana dukungannya Karena ulama adalah orang Adalah ulama yang mengetahui masa depan kita Lebih jauh, lebih banyak berpikir daripada kita Itu saja yang bisa Al-Fakir sampaikan untuk betul-betul diperhatikan kurang lebihnya mohon maaf Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh